Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai eksak trigonometri Nah apa itu nilai eksak? Nilai eksak itu adalah nilai trigonometri pada sudut-sudut Yang sudutnya itu adalah tidak termasuk sudut istimewa Maka cara penyelesaiannya menggunakan metode rumus-rumus trigonometri, misalkan jumlah dua sudut atau selisih dua sudut atau hasil kali sudut. Atau yang disebut dengan sudut rangkap. Nah, nilai berapa saja yang bisa ditentukan? Misalkan sin 18, cos 18. Jadi sudut 18 derajat, 27 atau dua sudut yang berjumlah 90 derajat. Berikut ini adalah tutorial tentang menentukan nilai sin 18 derajat. Silahkan menyimak. Jadi, misalkan saya punya sin. Perhatikan, misalkan kita akan menentukan nilai sin 18 derajat nah, Kita akan mencari delapan 18 derajat ini dengan 90 derajat Kita misalkan X Kita misalkan X sama dengan 18 derajat dan kita kalikan 5 Maka jadi 5X sama dengan 90 derajat Nah 5X ini kita pecah menjadi 2X ditambah 3X Sama dengan 90 derajat Maka didapatkan persamaan 2X sama dengan 90 derajat min 3X dan kedua ruas kita sin Maka sin 2x sama dengan sin 90 derajat min 3x Kita ingat bahwa sin 90 min 3x itu adalah cos 3x Ini Berdasarkan sifat dari sudut sekarang kita dapatkan Persamaan bahwa sin 2x Sama dengan cos 3x Kita sederhanakan Ingat yang kita cari adalah nilai sin x Karena x sama dengan 18 derajat Kita seteranakan Sin 2x sama dengan Sin x dikalikan cos x Sedangkan cos 3x Sama dengan 4 cos Pangkat 3 X Dikurangi 3 Cos X Nah sekarang Masing-masing suku ini punya cos Kita bagi cos Kita bagi cos X Maka didapatkan Persamaan 2 sin X Sama dengan 4 cos Kuadrat X Min 3 kita jadikan dalam bentuk persamaan kuadrat cos kuadrat x, kita ganti berdasarkan sifat identitas, yaitu satu, min, sin, kuadrat x. Nah, dari persamaan ini kita sederhanakan, maka ditapakkan bentuk persamaan kuadratnya adalah sin kuadrat empat, sin kuadrat x plus dua sin X min satu sama dengan nol. Nah sekarang kita gunakan rumus kuadrat, kuadrat sempurna karena ini tidak bisa difaktorkan jadi kita gunakan persamaan kuadrat sin x sama dengan yang kita gunakan adalah rumus kuadrat ya yaitu min plus minus akar v kuadrat Min 4 AC Dibagi 2 A Nah ABC Ini adalah koefisien dari persamaan kuadrat A nya 4, B nya 2 dan C nya Min 1 Kita dapatkan B nya adalah 2 Maka min 2 Karena nilai sin 18 itu Kuadran 1, maka kita ambil yang positif Dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, 4 kali dua, dua, dua, 4 kali 4 dua, kali dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, Sekarang kita sederhanakan 4 tambah 16 itu 20 Maka didapatkan hasil min 2 20 adalah 2 akar 5 per 8 Kita bagi 2 masing-masing Maka didapatkan min 1 plus akar 5 per 4 Nah, demikian cara menentukan nilai sin 18 Nah untuk latihannya silakan mengerjakan latihan berikut Terima kasih